Semih di hutan. <tik> <tik> <Hacah>. <tik> Anginnya dingin ya. Pasti musim semi sudah datang. Oh, aku lihat ada daun di sini. Oh, mm, mm, oh lezat. Oh. <tik> Terlalu pahit. Hmm, buat ayah rasanya lezat. Oh, masih musim dingin. Tapi ada tanaman polong yang sudah menembak. apa yang nyokainnya? Aku lebih kuat. Ayo ayo aduh dorong dorong apa itu papa <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> sekarang popo dan polah hijau berteman <tuh> <tuh> Oh, oh, oh, <tuh> <tuh> Hei, eh, papa, <tuh> Hah, Popo? Apa itu? oh, Itu polong hijau, dia Oh ya, iya, benar, benar, benar Apa yang bisa kita lakukan, Koko? Dia perlu tidur di dalam tanah <tuh> uh, Aku juga mau tidur Haa... <tuh> <tuh> Dorong, dorong Hai manis, sebentar lagi kau akan jadi tunas ya kan? Benar kak? Haa, Lalu kenapa kakak dan koko menggali? Oh, aku tahu Mereka menanam polong Tidur yang nyenyak ya polong hijau eh, eh. Popo ingin cepat melihat polong hijau lagi eh. Tapi harus bagaimana? Polong hijau tumbuh eh. pada musim semi Popo, kita harus menunggu musim semi datang Popo, popo, <San> nyanyaknya, aku mau lihat polong. <San> Hah? Popo Ayah? sudah di sini. Uh, kenapa Popo? Eh, eh, aku, aku lebih kuat, teman-teman. <San> <San> Jangan berisik, <San> Teman-teman, apa kabar? Nanti polong hijau terbangun. Dorong, dorong Kalau kau terus menatapnya nanti polong hijau malu untuk keluar Aku ngantuk Dorong, uh, wah berat sekali ya. Oh. Uh, uh, uh, uh, huh? Ada tunas? Uh, aduh. Uh, uh, huh? hmm, hmm, hmm. Oh, rasanya lezat. Rasanya hmm. enak. Oh? Oh, apa ini? Ini yang baru. Oh, ini tunas yang baru. <laughs> Telah Tinggi di angkasa <tik> <tik> Hari ini kelihatannya Popo senang Hah? Popo? Kamu sedang apa? Hah? <tik> <tik> ngerti kamu ingin terbang ya seperti ini bagaimana keren kan aku juga bisa terbang kopo Papa, papa Papa, tidak masalah. Aku akan membantumu. Ah, Papa. Papa. Papa, ayo kita mulai. Iya. Ah. Ah. Kali ini kau pasti bisa terbang. Oh, Apakah kau siap? <tis> <tis> <tis> uh. Papa <Popo>, siap ya. <tis> ayo mulai. Wow, dorong, dorong. Ah. Uh, eh, uh. uh, guli. Uh. Papa? Eh. Papa, uh, pasti ada cara untuk terbang. Kau tidak usah sedih, Popo. Hah? Uh? Wah, huh? Ada burung. Popo, sembunyi. Ah. Uh. Wah, aku punya ide Popo, kali ini pasti akan berhasil Kau siap? Popo Baiklah, ayo kita mulai Popo, Popo. Wow Wow Papa terbang wah wah papa terbang Papa Tapi terbang tinggi ke angkasa. Tapi teman-teman, jangan coba ini di rumah ya. boleh ikut? iya. jangan ganggu aku cuma mau tidur. boleh aku bermain dengan mereka? tunggu, aku juga mau ikut. baiklah. batu, kertas, gunting. 응? 으? 으? Kaka. Ko? kopa Oh. Lihat. Ayah. Hati-hati ketahuan, Wah. Papa. Hampir saja. Oh, tidak, tidak melihatnya. Oh, kali ini kita semua harus mencari Popo, popo, popo, papa popo. Ya. Popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, popo, huh? popo, oh. popo dia di mana ya? Iya, papa. Itu dia. Benar-benar. Mana papa? Papa. Dia terbangun. Biarkan saja dia tidur. Maaf. Uh, banyak kalau kita pulang sekarang uh, <tis> selamat tinggal teman-teman aku bilang kan jangan berisik iya maaf nah sekarang ayo kita patrikamera <tis> Aku lebih kuat Tidak, aku yang lebih kuat Aku yang lebih kuat Aku yang lebih kuat Ayah, siapa yang paling kuat di hutan? Tentu saja ayah yang paling kuat Apa bisa mengalahkan belalang sembah? Belalang sembah itu lemah Semunyi Hehehe Mana mereka? <tong> ayah? Ayah, apa itu? Uh, uh, itu? Uh, hari ini ayah merasa tidak sehat. Hii, apa maksud ayah? Hahaha. Uh. <tong> <laughs> ayah menemukannya. Eh? Kalau makan ini, belalang sembah tidak akan jadi masalah. Apa itu? Hmm, ini paprika. Apa benar-benar membuat ayah kuat? Tentu saja. Cobalah. Hmm. <laughs> Kena kau. Hmm. Oh? <laughs> Kalau makan ini, kau akan kuat. Belalang sembah tidak akan jadi masalah. Apa itu? Hmm, ini bawang putih. Eh, uh, ayah pasti mau mempermainkanku lagi. <laughs> tidak, kali ini ayah sungguh-sungguh. Oh. Uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> Bagaimana? Apa kau merasa sangat kuat sekarang? Ayam menipuku lagi. Huh? Huh, aku benci. <laughs> Maaf. Papi, kau di mana, papi? Papi? Teman-teman, apa kalian melihat papi? Tidak Pa apa kau melihat papi? Papa, papa oh. Apa kalian berdua melihat papi? Tidak lihat Oh, papi Kemana perginya papi? Oh? Papi, kau di sini Papi, papi uh, uh. Oh, bukan papi. Oh, oh, ini kan paprika. Oh, oh papi. Maafkan ayah. Harusnya aku tidak memberinya paprika. Belawar pedas, pedas, oh. Ayo maju! Aku tidak takut. Ayo maju! Oh. Oh. Itu belalang sembah. <tuh> Aku kena kau scarab. Pergilah. Ayah. <tik> ayah. Aku makan kau scarab. Ayah awas. <tik> Bau sekali. Aku tidak tahan bau. Dia <tutuk> pergi. <gur Je referred to> ayah, ayah, ayah, ayah, ayah sudah mengalahkan belang sembah. Ayah ini memang hebat. Aku bangga. Ya tentu oh, saja. Eh, Paprika, pergi, pergi, pergi sana. Kenapa? Pabrika. Ini ayah. Pergi. Aku tidak mau. Pada zaman dahulu, ayah bertemu seekor babi liar di hutan. Tapi ayah menemukan bawang putih di depan ayah. Ketika ayah makan, ayah menjadi sangat kuat sehingga bisa melemparkan babi itu ke udara dengan sekali pukul. Bagaimana menurutmu? Ayah, ayah mengalahkan hebat belalang sembah. Ayah bisa mengalahkannya. Papi, apakah <laughs> kau akan menjadi berani seperti ayahmu? Ingin semuanya. <laughs> apa oh, apa apa yang popo lakukan papa papa papa papa, hmm, papa. ah aku mengerti dia lapar hmm. wah um. ah, ah. Papa. Ah. Hmm. Ah, ah papa papa papa Popo langsung mengejar mereka Popo, popo, popo. popo cepat lari Hampir saja Popo Hmm, ini masalah besar. Popo mau makan semuanya. Hmm, Popo? Hmm? Oh itu tidak mungkin popok kan? aku rasa dia memang popok ya. Hmm? ini yang terakhir. berhasil. Yeay, berhasil. Suka? apa yang terjadi? <tuk> oh, Popo, Popo jadi, jadi monster. monster. ayo kita pergi. ayo Teman -teman, ayo ayo ayo <tuk> Lari yang kencang Ayo uh, Ya ampun <gir> ah, Lari ah, Ya ampun ah, uh, uh, Ada apa ini ah, uh, Pola kotoran ah, Lari Lari Apa yang terjadi pada Popo? Itulah yang aku ingin tahu. Wah, kalau dia terus membesar, maka keadaan sangat gawat. Berhenti makan. Bukankah kau sudah terlalu banyak makan? Papa? Papa? Papa? Papa? Apa kau bermimpi buruk? Apa kau lapar ya? Kau mau makan? Teman-teman huh? hmm? <laughs> Wah kupu-kupu sudah bertelur Hmm. Oh, apa ini oh, Aduh, geligeli angeli <guli> kau ini siapa huh? siapa ah huh? kau <guli> oh? <guli> senang berkenalan denganmu kau milih kau memang pemakan yang baik <guli> oh <guli> <guli> ini makan <guli> ini juga <guli> Oh, ini ada lagi. Ayo. Enak kan? Wah, kau itu memakan yang baik. Itu kupu-kupu. Kau mau jadi kupu-kupu? Apa? Kau ingin jadi kupu-kupu? benar-benar jadi berat aku lapar coba lihat itu itu ada buah beri kau bilang kau menjadi kupu-kupu tapi yang kau lakukan cuma makan Hey, yang benar saja Wah, ada makanan oh. Oh. Oh. <tuh> Kenapa kau makan semuanya? Uh. Enak sekali eh. Apa yang dia lakukan cuma makan Dia tidak akan bisa jadi kupu-kupu huh? Dia sudah memakan semuanya huh? Huh? Mau jadi kupu-kupu? Apa? Dasar rakus <tuh> oh hmm, hmm, hmm, hmm, ini enak sekali hmm? oh uh. papi aku tidak raku <tuh> <tuh> ah. Ah. Huh. ternyata cuma mimpi huh. apa aku terlalu jahat heh oh. papa huh? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Komuli, ayo keluarlah. Hah? Suara apa itu? Hah? Dia kemana? Komuli, komuli Ada apa ya? Entahlah. Eh, oh, apa yang terjadi? Kamuli, kau di mana? Huh? Uh, apa kau sudah jadi kupu-kupu? Papa! -kupu? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Keluarkan aku! Keluarkan aku! Huh? Komuli! Apa yang kau lakukan di sini? Uh, aku terlalu banyak makan! Huh? Tunggu sebentar, Komuli! Aku akan mengeluarkanmu! Jadi bola minyak Aku suka apa? Papa, oh. papa Gendut, gendut Gendut, papa Komuli makan banyak sekali Sampai menjadi sangat besar Tapi nanti dia akan menjadi Kupu-kupu yang indah Popo si kumbang lonceng Lihatlah hutan hijau yang indah ini Siapa yang tinggal di sana? Ada lokus dan belalang Kumbang rusa, Kumbang badak <laughs> Dan juga ada belalang kayu Ada laba-laba kebun dan lalat yang besar Kakak Lipan dan Nenek Kumbang juga tinggal di sini. Ah, di sanalah tempat ibu dan ayah Kumbang Lonceng tinggal. Hmm. Uh. Uh. Uh. Hmm. Uh. Uh. Wah, bayi Kumbang Lonceng baru saja lahir. Hmm. <laughs> Namamu pasti Popo. Senang berkenalan denganmu Nah sekarang ayo kita dengar suara lonceng yang dibuat oleh keluarga Popo organization oh. <laughs> <laughs> <laughs> Dorong, bola kotoran, bola kotoran, dorong, dorong, dorong huh? i, i, Nenek, dorong. sini biar aku bantu uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Dorong, dorong uh, uh, iya, iya, Dorong Dorong, uh, uh, uh, dorong. Uh, uh, uh, uh, uh. Terima kasih ya Terima kasih uh, ya Uh, uh, kau mau makan ini? Wah, <SILENCisi> uh, <**SILENC brackets> wow, lezat sekali. Ini apa, Nek? Uh, itu kotoran sapi. Uh, apa? <SILENCti> <SILENC <goat population> Kalau kau tidak ku beritahu, pasti akan bilang lezat, kan? <SILENC northeast> oh, benar juga. <SILENC RADIAN wantici disturbanc delayed> Tidak, <tik> oh, kau siapa? Bagaimana kau bisa kesini? Uh, siapa namamu? <tik> papa, oh, papa. namamu Popo, senang papa. berkenalan denganmu. Uh, senang berkenalan denganmu, Popo. Dembang <tik> <tik> <tik> lonceng Popo punya teman-teman baru. Mulai sekarang kita nikmati ceritanya. <tik>